di ajamai tutorial video kali ini bunda saya mau membuat tutorial cara membuat masker hijab yang seperti ini dan masker hijab ini kita dua layer ya dan kita buka di sini. Oh. nah yang depan ini kita pakai karet dan kenapa ini ada diikat di ya atasnya ini karena saya sengaja buatnya lebih panjang yaitu panjangnya ini kalau kita dibuka ini panjangnya yang ini 50 cm nah panjangnya yang ini 50 cm ya dan untuk yang bawahnya ini masing-masing kiri kanan 40 cm dan kenapa saya lebih panjang sedikit biar e, meskipun mau ngomong kepalanya besar ataupun kepalanya kecil tetap masih bisa dipakai dengan kalau misalnya kepalanya lebih kecil kita bisa ikat dan kalau misalnya e, kepalanya lebih besar bisa dilepasin dan ini masker hijab ini dua layer ya dua lapis nah seperti ini dua lapis ya, seperti ini dan sebenarnya masker dua layer ini bisa kita kasih bolongan di sini. Ya. Kalaupun misalnya sudah terlanjur yang beli masker yang dua layer, bisa bolongin sendiri aja di sini pakai gunting atau pakai apa untuk menaruh si tisu ya. Untuk menaruh tisu biar lebih tebal. Dan kalau misalnya ada yang mau request, uh, tolong dong misalnya buatin tutorial cara buat masker yang ada bolongannya ya untuk naruh si tisu di dalam. Silakan komen aja di bawah insyaallah nanti saya akan buat tutorialnya dan ini masker yang akan saya buat tutorialnya yaitu maskernya yang seperti ini dua layer dan ini tidak dibolongin Nah seperti ini oke dan e, masker ini juga lumayan lumayan tebal dan kalau misalnya kita e, sekarang tes ya sekarang kita tes Oke sekarang kita akan tes untuk menu kaki ini Dia padam gak ya Dan, Dan lumayan Tebal Satu ke depan ini Tidak tembus angin ya Masih ada sih Masih ada sedikit tembus Dan ini tidak kita kasih tisu ya di tengahnya ataupun butsa jadi kalau kita tip masih tembus anginnya sedikit ya dan langsung saja kita sekarang ke tutorialnya seperti apa cara buat masker hijab yang seperti ini dan sebelum lanjut ke tutorial videonya gak ada salahnya untuk yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe like, komen, dan share dan jika ada pertanyaan silahkan follow instagram saya addaydanjadudinhanap dan follow juga instagram addajah di disitu kita selalu update foto terbaru dari spray Oke okay, langsung saja kita ke tutorialnya Oke okay, dan sekarang kita sudah siapkan Ini kartun CPC ya Ini uh, motifnya motif bunga Dan uh, motif ini kita akan buat untuk uh, Masker hijab Dan masker hijab itu tidak hanya untuk bahannya saja ya Jadi kita harus punya alat yang Satu ini yaitu Nah alat yang seperti ini Dan ini singkirkan dulu Dan uh, alat yang seperti ini Ini namanya binder Dan kalau misalnya uh, kalian beli satu kotak ini, ini udah satu perangkat ya Jadi udah satu paket Dia ada corongnya Ada giginya dan ada sepatu sebelahnya Nah, yang seperti ini Nah, seperti ini Dan sekarang kita akan unboxing aja di sini nih Kita akan unboxing dan ini harganya juga Tidak terlalu mahal Kita buka, nah seperti ini di dalamnya Oke, dan oh, Dapat apa aja di dalamnya Nah, jadi eh, di dalamnya ini Kita sudah langsung dapat Corongnya ya, yaitu corongnya yang seperti ini. Jadi, corongnya ini, ini seperti ini, ini, corongnya ini udah langsung sama si laca-lacanya, satu paket udah dipasang dari sananya seperti ini. Dan eh, di sini kita juga dapat sepatu sebelah nih, sepatu sebelah yang seperti ini, ini 7 per 8, ya. Dan sepatu sebelah ini bukan sepatu sebelah yang biasa saya gunakan untuk eh, menjahit bed cover ya. Dia beda, ini sepatu sebelahnya yang seperti ini tuh. Bisa dilihat nih sepatu sebelahnya seperti ini. Dia beda bukan bukan sepatu sebelah untuk jahit bed cover ya. Tapi dia sepatu sebelah yang seperti ini. Dan di sini kita nih dapat uh, giginya juga. Nih seperti ini. Tonton terus uh, cara pemasangannya seperti apa. Oke dan sekarang kita akan cutting dulu untuk uh, ikatan tali hijabnya ya. Yaitu ini seperti ini nih. Oke dan ini sudah dipotong terkecil kecil dan sekarang kita ini akan potong dua aja. Nah seperti ini. Dan untuk ikatan tali hijab yang ke belakang kurang lebih 2,5 cm ya. Ratakan dulu. Nah, seperti ini dan nah sekarang kita akan memotongnya kurang lebih 2,5 cm ya. Oke, sudah kita potong nih kurang lebih 2,5 cm untuk ikatan si hijabnya ke belakang atau untuk ikatan maskernya ya dan ini kita potong lagi Oke ini sudah kita cutting ya ini udah udah ada dua lembar yaitu masing-masing dua setengah senti ya lebarnya nah seperti ini dan ini fungsinya untuk uh, masker yang pakai tali ya ke belakang yang yang biasa disebut ini masker hijab nah ini talinya sudah kita cutting dan uh, kita singkirkan dulu ke sini Ini kita sudah ambil, ya, dua lembar. Nah, dua lembar seperti ini. Nah, seperti ini, sama ya. Dari sini ke sini 22 cm, dari sini ke sebelah sini 24 cm. Dan sekarang kita tinggal menjahitnya seperti apa, cara membuat uh, masker hijab ala Aja Homet Tutorial. So, ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Ini kita sudah cuttingnya tadi, yaitu maskernya. Yang masker rimpel yang seperti ini ya Yang seperti lah pokoknya nanti uh, ikuti terus videonya Dan tadi di belakang sudah kita uh, Tunjukkan cara cuttingnya itu seperti apa Yaitu dari sini ke sini 22 cm Dan dari sini ke sini 24 cm Dan ini talinya Tali untuk maskernya sudah kita buat tadi di belakang ya Dan sekarang kita tinggal pasang sepatu dua nih Sepatu dua yang seperti ini Kita pasang dulu sepatu dua, Oke okay, dimasukkan aja Dan ini kita kunci Oke okay, sepatu-duanya sudah terpasang seperti ini ya Ini sepatu-duanya sudah terpasang seperti ini Dan sekarang kita tinggal menjahitnya Oke okay, dan lanjut sekarang kita tinggal jahit ininya dulu ya Yaitu cara jahitnya Nah seperti ini Ini alas saya jadi ini motifnya sebelah atas ini Lalu eh, yang motif eh, yang satunya lagi diaduin ya Jadi motif sama motifnya seperti ini Nah seperti ini ya ini motif di bawah seperti ini, lalu ditiban lagi motif yang dari sebelah atas Nah seperti ini, nah, jadi seperti ini ya ini, Jadi uh, bagian dalamnya ada di sebelah luar dan yang atas juga sebelah dalamnya ada di sebelah luar Dan uh, ini uh, bagian motifnya ada di sebelah dalam dua-duanya Mungkin uh, paham ya kalau masalah itu Dan sekarang kita tinggal jahit sebelah atasnya Yaitu yang dari sini ke sini, yang 24 cm ya Oke kita jahit dan di sebelah sini juga dijahit Oke seperti ini ya dan sekarang kita tinggal balik aja tinggal balik seperti ini dan kalau dan kalau sudah dibalik kita tinggal jahit aja di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke, dan kita jahit lagi di sebelah sini. Oke, dan di sini dijahit aja untuk memudahkan cara merimpalnya ya. Dijahit, gitu aja. Ini sudah jadi ya. Ini sudah dijahit sekelilingnya. Ini untuk bagian atas dan ini untuk bagian bawahnya sebelah sini. Dan ini tinggal dirimpal aja seperti ini. Dan cara merimpalnya, lalu hmm, kita rimpal. Ini di bawah ini kita rimpal nih. Kita rimpal satu nah, seperti ini. Lalu ini rimpal yang kedua seperti ini. Dan ini rimpal yang ketiga. seperti ini ya lalu sebelah lagi sebelah yang sebelah sini juga sama ini tinggal diikutin aja dipasin ya antara eh, antara sebelah sini dan sebelah sini disamain biar tidak miring nanti eh, tepukannya biar nggak miring si rimpelnya disama-samakan dulu pasnya mana nah seperti ini sudah kita rimpel kurang lebih seperti ini ya jadi kalau misalnya dipakai dia melar seperti ini ya dan ini pinggirnya yang me, yang mengerucut kecil ini jadi dia bisa nutup nanti ke sebelah pipi kita ya nah seperti ini dan nah, seperti ini ya nah, seperti ini sama dalamnya juga sama seperti ini dan ini seperti ini dan ini pinggirannya digunting saja sedikit diratain aja sisa bulu bulunya dan sekarang kita di sini di pinggiran ininya atau di pinggiran ini kiri kanannya ini kita tinggal pasang tali aja dan ini uh, ikatannya sudah kita siapkan sebelum kita memasang ikatannya di pinggir ini terlebih dahulu kita pasang dulu yaitu material ini yang sudah kita jelaskan tadi di belakang yang sudah kita unboxing dan apa aja dapatnya yaitu ini si corongnya ya dia udah berikut dengan si laca paket si dan ini si sepatu sebelahnya dan ini giginya dan kita akan pasang dulu di sini dan ini sudah selesai ya buat ininya dan kita singkirkan dulu. Karena sekarang kita akan memasang si alat-alat ini di sini dan ini harus dibongkar semua. Oke dan sekarang kita akan bongkar ininya dan ini sepatu sebelahnya sudah kita buka dan sekarang kita akan membuka si laca lacanya ini. Geserin aja ke sini dan Uh, kita tinggal buka sila laca celacanya ini nih. ini ada bautnya kita akan buka oke ini agak susah juga ya bukanya oke ini bautnya sudah kita copot satu dan satu lagi sebelah sini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 Dan pasang juga bautnya yang sebelah sini Jadi kalau masang baut ini Jangan langsung dikencangin satu-satu ya Tapi harus dipasang dulu Baut dua-duanya Baru kita kencangin secara bersamaan Oke sudah kita kencangin Dan sebelah sini kita juga kencangin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 Oke pastikan jarumnya pas ya Oke dan ini sudah terpasang seperti ini ya Sudah terpasang seperti ini Ini corongnya Dan nanti kita akan taruh eh, bahan untuk ikatan talinya ke sini Dan dia secara otomatis nanti sudah membentuk sendiri ya Mengikat ke pinggirannya Oke dan langsung sekarang eh, kita tunjukin cara kerjanya si, si corong ini Seperti apa ya Mudah-mudahan ini berhasil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 seperti ini ya Oke dan sekarang kita tes dulu Ini corongnya sudah pas apa belum ya Oke dan sekarang kita nyalakan dulu mesinnya Oke dan Kita tarik aja ya ke sebelah sini nih Ini kan gini Kita tarik aja ke arah kita ininya Biar si corongnya ini Mengarah ke depan Ditentokin aja Dan kita tes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 50 cm dan masing-masing untuk dari sini ke sini 40 cm dan yang sebelah sini ke sini 40 cm oke bunda ini maskernya sudah jadi dan hasilnya seperti ini ya jadi ini untuk iketan yang nyambung ini panjangnya kurang lebih 50 cm dan untuk yang bawah ini masing-masing 40 cm ya 40 cm sebelah kanan dan 40 cm sebelah kirinya dan masker hijab ini ini yang rimpel ya jadi nah seperti ini kalau sudah kita gunakan, ya, nah, dan kita akan coba. Saya nah, bisa sini, dan kalau misalnya ini kan memang sengaja dibuatnya lebih panjang, biar eh, kepala kecil, maaf, kepala kecil, kepala besar, tetap masuk. Jadi, walaupun misalnya ininya kepanjangan, di sini tinggal diikat aja, tinggal diikat aja, di kena. Saya pastinya segini, diikat ya karena jangan sampai kependekan lebih baik kepanjangan seperti ini diikat dulu karena beda-beda kepala mungkin beda juga ya mungkin ada kepalanya yang maaf ngomong yang besar ataupun kepalanya yang kecil dan seperti ini masukin dan ini diikat di belakang dan seperti ini hasilnya ini dari arah pinggirnya lumayan rapat lumayan nutup Lumayan rapat, lumayan nutup ya Ini Sampai tidak ada simulasi ya Dan yang sebelah sini juga Lumayan rapat Dan Hasilnya seperti ini Oke okay. Dan Dan masker dua lapis ini uh, Sekarang kita akan tes ya Kita akan tes Memakai lilin dia masih padam atau enggak sama sekali ya enggak tembus jadi masker kain ini meskipun dari kain yang dua lapis ya yang dua layer ini masih ini cukup tebal dan kalau saya niup anginnya itu ada sih tembus sedikit ya tapi kalau kita tes menggunakan api dia padam enggak ya untuk niup api enggak ya, padam ya Cuman masih ada sedikit Anginnya kalau misalnya kita tiap kencang Dan masker ini juga lumayan uh, cukup efektif Dan uh, Seperti ini hasilnya Oke okay. So sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk selalu support channel ini Dengan like, komen, share, dan subscribe Dan bila ada pertanyaan Silahkan follow instagram saya di sini ya At Aidan Jainudin Hanap Dan follow juga instagram Add aja ada kalau spray home di situ kita selalu update motif-motif dari spray ya dari berbagai merek di situ kita sebut merek ya di situ ada merek Esra ada merek Magenta, ada merek Vienna, ada merek Star, ada merek Catra dan masih banyak yang lainnya kayak Katun Jepang, kimbal Tensel kimbal sutra dan lain-lain. Oke, okay? semoga eh, video ini bermanfaat tentunya untuk banyak orang dan see you next video. bye Bye.